Hei yo what up geng balik lagi di channel gua detektif slot ya si penyelidik slot gacor hari ini oke okay, dia di edisi slot gacor hari ini ya Gue bawa mode di 285 ribu dan langsung saja kita gaskan di spin turbo 20 kali bosku ya wih di dikocokan pertama dipecahkan mah kotanya ya oke okay. oke okay, di sini gua mau kasih tahu ke kalian semua ya Bahwasanya ini ada yang request guys ya ada yang request kalau tanpa scatter bisa profit apa enggak ya oke okay, ya gua buktiin ya gua hari ini gua nggak bahas ya tapi kalau dapat skedcer ya itu di luar dugaan gua guys ya oke tapi gua buktiin ya tanpa skedcer kalau di sini gua bisa profit juga ya dan di uh, gua bermain ya ini seperti biasa juga ya kalau gua masih setia main di gameplaynya retro tujuh tujuh tujuh guys ya si itu paling gacor dan terpercaya ya ingat tujuhnya tiga kali jangan sampai salah guys ya oke ini gua buktiin ya tanpa skedcer ya ini karena kalian para para bosku ya oke gua turutin nih Oke, okay. oh ya kalian lagi nonton ini, apa kabar kalian semua, gue doain kalian itu semua sehat-sehat selalu ya Sehat-sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya ya, dimadapun kalian berada ya, oke okay. Ya, jadi kalau udah di agak tahu diri dikit sedikit ya <gak> Nggak nggak nggak bercanda-bercanda guys ya Jadi bantu like-nya, dibantu komen, dibantu share sebanyak-sebanyaknya ya Sebanyak-banyaknya ya, dibantu share ke temannya Sekiranya penggila seluler kayak gua juga guys ya Dibantu subscribe dan jangan lupa juga Nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif ya Karena gue selalu olah-olah TKP nih guys ya ya TKP-nya apa ya ini guys Gates of Olympus ya Oke okay. Oke okay, ini pecahannya bagus guys ya pecahnya dari tadi bagus ya oh ya kalian uh, satu lagi nih guys ya kalau kalian mau join di grup Telegram ya linknya ada di kolom komentar guys ya kenapa aku menawarkan grup Telegram ini karena di grup Telegram ini ada informasi-informasi uh, penting guys ya contohnya seperti updatean pola satu kali 24 jam guys ya atau informasi-informasi jam gacornya tuh jadi kalian bisa langsung gaskan ke grup Telegramnya join bareng gua di sana Join bareng gue di sana juga ya Oke Jadi kalau kalian juga bingung cari pola Bingung rakit pola Di grup Telegram itu ada ya Atau Atau ya kalian bisa ikutin pola-pola yang selalu uh, Yang ada di video-video gua ya Di update video-video gue sebelumnya ya Oke ini gue turun ke bettingnya kita kasih lagi di spin cepat 20 kali ya <tuh> Oke, okay, ini tanpa skedar memang agak agak membosankan tapi nggak apa-apa ya. Ya namanya tanpa skecer, wih widi kali sepuluh tapi tambahnya cuma seribu aja, cuma dapat sepuluh ribu. Ya, namanya tanpa skedar ya nggak apa-apa ya. Walaupun sedikit membosankan penting kita di sini bisa profit. dan di sini gue bisa membuktikan kalau di situs retro 777 ini memang paling the best. ya ini gua rekomendasikan banget sih untuk buat kalian semua ya. <tuh> gua sangat menyarankan buat kalian itu main di situs ini guys. Ini memang situs paling gacor dan ini top, top nomor satu di list gue ya. Gue udah memang udah pw banget gue main di situ sini ya tapi ingat ya eh, tapi ingat ya gue enggak menyarankan kalau kalian tuh jadikan game ini jadi pekerjaan utama kalian guys ya Oke, ini gue naikkan ke bettingnya di 8000 dan langsung saja gue coba lagi di spin turbo 10 kali ya ya ini kenapa gue enggak menyarankan kalian main um, menyarankan kalian tuh menjadikan ini jadi pekerjaan utama ya Kenapa ya kalian tahu sendiri gue enggak mau sebut ya Ya, setidaknya kalian punya pekerjaan lapangan juga lah ya, yang namanya game itu uh, jadikan hobi saja, guys. Ya, oke, diangkat kali bro, guys. Tambah ya. Oke, gak apa-apa ya, pelan-pelan, pelan-pelan kita bisa profit di sini. 3, pola-pola racikan, pola-pola rakit, kita gila sama kotanya, coy. Tambah 8000 80 ribu angkat kek. Aduh, gak diangkat ya, anjir lah nggak apa-apa nggak apa-apa ya gue ini anti pesimis orangnya guys ya anti pesimis gua ya ini gua di, di challenge ini ya gua di challenge ya gua ditantang nih tanpa skacer Oke okay. gua, gua gua turutin ya memang gue suka banget nih challenge-challenge kayak gini nih Oke okay, ini di spin turbo spin cepatnya kita matiin kita gaskan di 20 kali Oke okay, kali 8 nyantol di sini ya dipecahkan batu biru ya dipecahkan juga batu kuningnya jam pasirnya dong Oke oh, gila panjang pasirnya cuy 180.000 oke dikasih lagi batu izinnya 32.000 gila mantap banget oke dikasih lagi batu kuningnya batu merahnya dipecahkan juga makotanya dong habis ini harusnya Makota sih ya Wah enggak ya 136 anjir gitu gue bilang apa kan udah gue bilang apa ya Wah gila-gila langsung sensasional di luaran kita guys langsung dikasih 1 juta ini gila-gila-gila-gila jadi ini ya ini sih itu paling gacor kayak saya direct langsung jual, langsung gaskan aja ya tujuh 777 ke jadi yang challenge yang challenge kemarin itu ya udah terbukti di sini ya Bos ya tanpa skecer bosku ya ini langsung profit ini dari modal berapa 200an sekian ya gue bisa bawa pulang 1 jutaan ini waduh ini berkali-kali lipat ini saya so, wah gila-gila-gila memang ini jadi kalian sering-sering lagi ya sering-sering juga ini gua profitnya ya nah gue demen ya demen yang challenge challenge kayak gini eh skacernya waduh tadi kalau dapet skacer ya itu di luar dugaan, guys ya itu di luar tugaan gue buktiin ini sih gue gitu tanpa spin ya anjir udah mantep banget ini udah menang memang kode profit gini memang enaknya caw ya tapi sebentar deh ini gue habisin dulu nih pola-polanya ini ini polanya habis gue mau langsung caw ini ya nanti bisa disedot lebih banyak lagi nih guys ya jadi kalau kalian mau request lagi silahkan ya Sering-sering request ya Oke okay, 3 spin lagi 2 spin lagi Ayo dong Ayo dong spin lagi nih Oke okay, ini apakah bisa meledak nih Ya cuma 2000 guys Last Oke okay, lah udah gak ada lagi Terima kasih buat kalian semua sudah nonton Mudah-mudahan rezeki besar selalu mendampingi kalian Sekian ulang hari ini Adios